kembali lagi bersama saya di channel ini channel fakta dunia gaib dan kali ini saya ingin memberikan informasi bahwasanya sang ratu adil berawal dari ngelakoni atau lelaku dimana sosok ratu adil ini dikatakan juga di dalam Ramayana Jayabaya bahwasanya sang ratu adil berasal dari rakyat jelata atau rakyat miskin Bukan dari golongan darah biru, bukan dari golongan konglomerat atau orang-orang kaya Tetapi sangat jelas dikatakan di dalam ramalan Jayabaya bahwasanya Ratu Adil berasal dari kalangan rakyat jelata atau orang-orang miskin Dan Sang Ratu Adil ini pun juga dikenal sebagai Piningit atau Sakral di mana tentunya kata pininit atau sakral ini dicapai dengan suatu ritual. Di mana ritual Ratu Adil ini adalah ritual lakoni atau ritual lelaku. Jadi, Ratu Adil ini sebelum dia menjadi sosok Ratu Adil, dia adalah sosok rakyat jelata yang ngelakoni, sosok rakyat jelata yang lelaku. Di mana Sosok Ratu Adil ini sangat kuat dalam lelakunya Dan lelaku-lelaku Ratu Adil ini sangat-sangat banyak Bahkan kata lelaku ini, lelakunya Ratu Adil ini Ini adalah lelaku yang luar biasa Dimana ngelakoni atau lelaku ini adalah tahapan dasar Tahapan pertama bagi seseorang untuk mencapai konsep Manunggaling Kaulogusti dan juga konsep Memayu Hayuning Bawono sampai dengan konsep Narimo Ing Pandung semuanya didasari dengan lakoni didasari dengan lelaku karena dengan lelaku dengan lakoni seseorang bisa bertemu sedulur 45 lima pancer bisa bertemu dengan pribadi-pribadi gaibnya -pribadi dan bisa bertemu dengan gustinya, jiwanya sehingga dia dijuluki sebagai manunggaling kawulo gusti. Manunggaling kawulo gusti adalah suatu konsep ilmu Jawa di mana konsep ini merupakan konsep pengenalan jati diri. Di mana kita sebagai manusia mengetahui jati diri kita yang sebenarnya. Lalu dari konsep Lelaku ini, ngelakoni ini, ini juga bisa sampai ke konsep memayu hayuning bawono. Dimana setelah kita bertemu dengan sukma-sukma kita, setelah kita bertemu dengan sedulur 45 pancar kita, kita juga harus bisa bermanfaat, harus bisa juga migunani untuk sesama kita dan untuk lingkungan kita. Karena apa? Semua yang kita lakukan nanti imbal baliknya itu juga akan kembali lagi kepada kita. Ibaratnya contoh Satu saja Yankowe pengen diajeni Yang ngejenono Kalau kamu ingin disegani Ya kamu harus menyegani dulu Kalau kamu menyegani orang lain Orang lain itu juga akan menyegani kamu Ini adalah konsep Imbal balik Sama dengan konsep Memayu hayuning bawono Lalu dari konsep nglakoni ini Ini juga bisa sampai tingkat konsep Uh, narimo narimoeng pandung dimana ing pandung ini adalah konsep pasrah diri ikhlas kita berpasrah diri kepada sang maha kuasa dan apapun yang diberikan kepada kita itu berarti sudah menjadi bagian kita itu adalah konsep dari berpasrah dimana kata ngelakoni ini atau lelaku ini ini adalah konsep dasar tanpa orang lelaku, tanpa orang lakoni, orang itu tidak akan bisa sampai konsep manunggaling kaula gusti. Dan tanpa dia lelaku dan lakoni, orang itu tidak akan pernah sampai ke konsep memayu hayuning bawono. Dan begitu pula bila mana dia tidak ngelakoni dan lelaku, maka dia juga tidak akan bisa sampai ke konsep narimo ing pandung. Karena semua konsep-konsep Jawa ini Bertahap Bertingkat Ada tahapannya Ada tingkatannya Semakin naik tingkat Semakin naik tingkat Semakin dewasa pula orang itu Semakin paham pula orang itu Itu adalah konsep-konsep Jawa Dimana konsep-konsep Jawa ini Sebenarnya Sudah berurutan Sudah terstruktur dan ngelakoni atau lelaku menjadi salah satu konsep dasar Dasar yang harus dilewati bagi semua orang yang ingin manunggaling Gusti dan lain sebagainya Itu sekian pemberitahuan dari saya Bahwasanya Sang Ratu Adil juga ngelakoni Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like Perlu diketahui juga bahwasanya Subscribe dan like itu gratis Tidak dipungut biaya Dan kamu yang subscribe dan like Kamu akan mendapatkan ilmu-ilmu Luar biasa dari channel ini Dan nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kamu Mendapatkan video terbaru Dari channel ini Dan jangan lupa Bagi kamu semua Tinggalin komentar Di kolom komentar Karena komentar kalian akan menambah banyak lagi Atau bisa menjadi tanda bukti kalian sudah menonton video ini Terima kasih saya ucapkan bagi kamu yang sudah menonton video ini